serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan informasi kabar baik-kabar bahagia seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat eselar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini tubuh akan mengingatkan kembali untuk kalian semua bersama dia pecinta Leslar Karena jangan sampai lupa kita tinggal dua hari lagi menyaksikan acara Kika Abang El Yang akan disiarkan secara live di Indonesia dalam aplikasi video.com Hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini tentunya acara yang paling kita nantikan juga Acara yang paling kita tunggu-tunggu Mudah-mudahan acara Akikah Abang L Diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan Amin Dan tentu juga di acara tersebut bersahabat ya Banyak sekali tamu-tamu yang akan hadir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 Unti Itrosa Wah wow, persahabat ya simak Teh Oca pun ikut hadir Dalam acara Aki Kabang L Dan Onti Dia Empat Putri Juga akan hadir Akan ada doa juga Oleh Ustadz Maulana Dan dipandu oleh Host Rafi Nagita Wah wow, persahabat ya Rafi akan menjadi host Di acara Aki Kabang L Bersama A.A. Irfan Hakim dan Cirayut D4 official. jangan sampai lupa Anti dan Anken online akikah Abang el Minggu 16 Januari pukul 1830 Waktu Indonesia Barat live hanya di indosiar dan video persahabat ya. tentunya jangan sampai lupa dicatat hari tanggal dan jamnya biar kalian tidak ketinggalan dan tentunya tidak terlewatkan acara yang paling kita tunggu-tunggu. Dalam acara spesial Akikah Abang L yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar, wow, Allah banget ya. Siap-siap, <laughs> tentunya kita kondangan online bareng ya menonton di Indosiar. Mudah-mudahan acara Akikah Abang L ini lancar, tidak ada halangan satu hal apapun. Amin kegabar berikutnya kita lihat juga bersahabat ya info penting yang kita dapatkan juga dari akun leslar anuskorsik streaming party mulai jam 10 pagi sampai maghrib tuh ini info penting untuk warga konoha streaming lagi untuk single terbaru Lentera Dedek Lesti mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang dan isoma Jam 12.30 mulai lagi sampai jam 15.00 Waktu Indonesia Barat dan tentunya Isoma kembali Dimulai lagi, dilanjut lagi jam 15.30 sampai jam 17.30 Wah, wow, itu sahabat ya Yuk jangan sampai menyerah Kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Idola kesayangan Lesti maupun kakak Rizky Bilar pasukan siap hari ini kita tempur Bismillah Jumat berkah persahabat ya mudah-mudahan tetap semangat dan tetap solid untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya juga persahabat ada sebuah momen yang tentunya membuat kita bahagia banget ya isi vitamin yang luar biasa di channel YouTube Leslie Entertainment. Oh, Masya Allah banget ya Dede Olasti langsung rangkul, peluk kakak Bilar dan langsung mencium pipi ya Masya Allah Kasih sayang mereka memang tulus banget Luar biasa mudah-mudahan rumah tangga idola kita ini diberikan kebahagiaan dan langgeng terus Amin Sudah kembali momen tersebut oleh Aga Sendala Putih Anaskar Bilar ada kalimat kapsen juga yang dituliskan bersahabat ya Selamat pagi, Jumat berkah Selawatan bantar buat keluarga kecilnya Muhammad Rizky, Bilara, dan Ulaas Yuk, agar mereka dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat Alhamdulillah, Sayyidi sayyidina Muhammad Tuhan, Anadisi Muhammad Tuhan Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua sebagai fungsi sejati Untuk Selalu mendukung yang terbaik dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan selalu diberikan kebahagiaan kesuksesan Amin. Dan ke kabar terbaru berikutnya persahabat, tentu kita mendapatkan kebahagiaan juga langsung diberikan oleh akun Rita Raja Guguk persahabat ya yang baru saja. Kak Rita ini mengunggah sebuah postingan foto BBL Ini momen ketika photoshoot dan pemotretan ya Ini luar biasa Wah wow, cute banget ya gaya ya semakin menjadi-jadi ya BBL <laughs> Ini luar biasa gemas dan cute banget pastinya Masya Allah. Kita lihat juga dituliskan uh, di sebuah kalimat caption oleh Kak Rita BBL apakah dari senyumnya BBL Leslar, tim Manchester United, kesayangan Lesti Kejuara dan Rizky Bilar Wow persahabat ya tuh, klubnya Manchester United atau MU persahabat ya Klub kesayangan Bunda Lesti nih kayaknya Masya Allah Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ya ini dari akun Isna Mbuk mengatakan gemes banget katanya tuh abang Masya Allah lagi bingung mau ikut MU apa Liverpool Wah wow. kira-kira tentunya BBL ikut siapa ke ya, Masya Allah mudah-mudahan saja sehat selalu bahagia selalu untuk Abang L Dan mudah-mudahan banyak orang-orang baik yang terus mencintai Abang El Amin Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan baru selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya